Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal kaya raya dan tajam berhenti di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan kefokusan, kedisiplinan seorang Virgo dalam bekerja akan berbuah manis, berbuah yang sangat tidak Virgo sang kesangka bahwasanya di bulan Februari hasil kinerjanya akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi, mampu mendongkrak kehidupan. Mampu karir yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal kaya raya dan tajam melintir di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan dengan dan kedisiplinan yang dilakukan serta yang dikerjakan oleh seorang Virgo dan pengorbanan dalam perjuangan yang ia lakukan selama ini yang didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga, akan membuat manis yang dimana sini akan membuat kehidupan keuangan karir serta finansial seorang fitbo akan jauh lebih meningkat yang dimana disini kategorikan seorang fitbo bakal kaya dan tajam melintir di bulan Februari tahun 2022 dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan keadilan sebab dan akibat yang dapatkan oleh seorang Virgo yaitu dengan kefokusan kedisiplinan pengorbanan yang ia lakukan dalam bekerja akan membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi yang dimana sini akan selalu didukung dimotivasi oleh keluarga didukung dimotivasi diduakan oleh pasangan yang berdampak positif kepada perubahan keuangan dan finansialnya sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah five of tackle ataupun lima koin untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini bakal kaya raya dan tajam melintir di bulan Februari tahun 2022. sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang giat yang kulit dalam bekerja, yang dimana sini seorang Gemini akan melaksanakan dan mendapatkan lima pekerjaan sekaligus, yang akan mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka membantu,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 Dan di sini menggambarkan sosok seorang gemini bakal kaya raya dan tak cuma di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan dengan mendapatkan lima pekerjaan yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini dengan terbukanya pintu rezeki yang dengan suka berbagi kepada orang lain yang didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh pasangan dan didoakan oleh orang-orang yang gemini bantu sendiri dan jika ke justice kita gemukan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang dapatkan oleh seorang gemini di bulan Februari tahun 2022 adalah terbukanya pintu rezeki yang meningkat, kehidupan jauh lebih bagus lagi karya yang lebih bagus yang dimana sini dengan dukungan dari sebuah keluarga dengan dukungan dari seorang pasangan yang mampu mendekat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang dimana sini dikategorikan seorang gemini bakal kaya raya dan tajir mungkin di bulan Februari tahun 2022 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah 3 tongkat untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang dimana di sini digambarkan seorang Aris bakal kaya raya dan tajam melintir di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Sosok seorang Aris akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha sampingan usaha miliknya sendiri, mampu mendapat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan menjalankan usahanya sendiri dan usaha sampingan. Yang mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah page of Cup Secara umumnya, page of Cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang aris bakal kaya raya dan takjub melintir di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus menjalankan usahanya sendiri dan usaha sampingan serta di sini seorang aris akan berhasil membuka sebuah usaha yang didukung, didoakan oleh anak, didukung, didoakan oleh keluarga. Yang dimana di sini, dikategorikanlah seorang aris sosok seseorang yang bakal kaya raya dan tajuk menitir di bulan Februari tahun 2022. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan keadilan sebab akibat didapatkan oleh seorang aris di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dengan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, di sini juga berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, serta menjalankan usahanya sendiri dan usaha sampingan yang akan mampu mendengar keuangan kehidupan karir finansial jauh lebih bagus lagi yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak, didukung didoakan oleh keluarga Aris sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah four of Cup ataupun empat Piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersodiak Taurus yang dimana sini digambarkan seorang Taurus bakal kaya raya yang tajam melintir di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan banyak keberuntungan secara bergantian. Tiada hentinya yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi di sini juga digambarkan seorang taus akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini peluang usaha ia dapatkan dari beberapa peluang usaha yang ia temukannya mampu membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan tidak tertutup kemungkinan seorang taus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang mampu membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk aku support energinya adalah naik open tackle Secara umumnya, naik pentakal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Taurus bakal kaya raya di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dengan berhasil membuka sebuah usaha, dengan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kaku justice kita gabungkan dengan jodek yang keempat di sini menggambarkan, Keadilan sebab akibat didapatkan oleh seorang Taurus yang dimana di sini dengan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus berhasil membuka sebuah usaha dan menjalankan usaha secara bergantian dan di sini pekerjaan tiada hentinya datang secara bergantian yang dimana di sini pekerjaan ia dari orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu kode yang kelima adalah nine of wands ataupun sembilan tongkat. Untuk Zodek yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana di sini digambarkan, sosok seorang Libra bakal kaya raya dan tajam di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan, sosok seorang Libra akan banyak mendapatkan pekerjaan, banyak mendapatkan usaha di bulan Februari, yang dimana di sini usaha ia lakukan sendiri dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan berhasil maksimal dan mampu mendapatkan keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of sort. secara umumnya page of sort itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang liru bakal kaya raya dan tajam di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job yang didukung diduakan oleh keluarga, didukung diduakan oleh seorang anak serta tujuan liberal kebahagiaan seorang anak yang dimana usaha pekerjaan ia lakukan dengan cara ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang berlampak positif kepada keuangan serta finansialnya sendiri. Dan jika Raku Justice kita gabungkan dengan dojek yang kelima terlima sini menggambarkan keadilan sebab akibat didapatkan oleh seorang litorang di bulan Februari tahun 2022 yang dimana disini akan terjadi peningkatan keuangan peningkatan resmi. Dengan mendapatkan banyak usaha, dengan mendapatkan banyak pekerjaan, dengan membuka usaha, dengan membuka pekerjaan yang dimana usaha tersebut Dia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Dan di sini seorang Libra mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Dari sebuah keluarga dan di sini tujuan seorang Libra membagikan seorang anak yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi Dan di sini bisa kita simpulkan Lima zodiak yang bakal kaya raya dan tajam lentil di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua Gemini, yang ketiga Aries, yang keempat Taurus dan yang kelima adalah zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang bakal kaya raya dan tajam lentil di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.